Rudiger yakin berseragam Real Madrid berkat Ancelotti Carlo Ancelotti berperan besar dalam transfer Antonio Rudiger ke Real Madrid. Hal itu diungkapkan agen Rudiger, Charles Tennessee. Rudiger resmi bergabung ke Madrid pada akhir Juni 2022. Dia datang dengan status bebas transfer, usai kontraknya bersama Chelsea berakhir. Pesepak bola Jerman itu mengikat kontrak bersama Madrid hingga 2026. Rudiger mendapat nomor punggung 22 dan diplot mengisi lini pertahanan Los Blancos. Real Madrid rupanya sudah mengincar Antonio Rudiger sejak 2019. Transfer baru terwujud 3 tahun kemudian, lantaran sang pemain menghormati kontraknya bersama Chelsea. Sor Senesi, selaku perwakilan Rudiger, buka suara soal transfer kliennya ke Madrid. Agen sekaligus abang tiri pemain 29 tahun itu memuji pendekatan personal pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Saya telah berhubungan dekat dengan Carlo sejak 2018 dari Napoli. Carlo menjelaskan kepadanya bagaimana dia memahami semuanya dalam istilah olahraga, kata Senesia dilansir dari Marka. Tony menyukainya, itu adalah percakapan yang sangat bagus dan itu semakin memperkuat perasaan baiknya, tuturnya Karan Encelotti sebelumnya diakui Rudiger dalam sesi penandatanganan kontraknya di Madrid. Don Carlo sudah membujuknya ke Santiago Bernabeu sejak April 2022. Komunikasi pertama antara Real Madrid dan agen saya terjadi pada September tahun lalu. Kali kedua saya berbicara dengan Encelotti sendiri adalah pada bulan April. Komunikasi saya dengannya adalah momen terpenting dan saat itulah saya membuat keputusan untuk bergabung dengan klub ini, ucap Rudiger. Cristiano Ronaldo dikaitkan Real Madrid, karena Benzema beri sinyal penolakan Bintang Real Madrid, Karim Benzema dikabarkan memberi sinyal penolakan terhadap kabar kembalinya Cristiano Ronaldo. Masa depan Cristiano Ronaldo bersama Manchester United dilaporkan segera berakhir pada bursa transfer musim panas ini. Cristiano Ronaldo juga disebut telah meminta Manchester United untuk mengizinkannya pergi jika ada tawaran yang masuk. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Ronaldo mungkin akan kembali ke Real Madrid, klub yang telah memberinya kesuksesan besar. Kapten Timnas Portugal itu berhasil mencetak 446 gol dalam 436 penampilan untuk Real Madrid selama 9 musim yang serat trofi di Santiago Bernabeu. Selain itu, Ronaldo telah sukses memenangkan 4 trofi bergengsi Liga Champions semenjak ditebus Real Madrid dari Manchester United pada tahun 2009 dengan mahar mencapai 80 juta pounds. Penyerang legendaris itu tampil mengesankan musim lalu setelah kembali ke Old Trafford dari Juventus. Musim pertamanya kembali di MU, sanggup mencetak 24 gol dalam 38 penampilan. Akan tetapi, klub berjuluk Setan Merah ini merosot ke urutan ke-6 klasemen Liga Inggris. Itu berarti Ronaldo tidak akan bermain di Liga Champions, sesuatu yang tak terbayangkan bagi peraih lima Ballon dior. Kondisi Setan Merah yang tidak bermain di Liga Champions di ditengarai menjadi penyebab terbesar Ronaldo ingin meninggalkan Feather of Dreams. Ronaldo pun diisukan dengan beberapa klub, yakni Bayern Munchen, Chelsea, hingga Real Madrid. Rumor kembalinya Ronaldo berseragam Real Madrid nyatanya mendapat penolakan dari Benzema. Bahkan pada beberapa waktu lalu, Real Madrid juga disebut tidak ingin membawa Ronaldo pulang. Sambut musim 2022-2023, Eden Hazard mau lupakan masa kelam di Real Madrid. Pemain Real Madrid, Eden Hazard menyambut musim 2022-2023 dengan motivasi yang luar biasa. Ia pun ingin melupakan masa kelamnya selama di Madrid dan karena itulah ia pun merasa tahun ini seperti musim pertamanya bergabung dengan tim berjuluk Los Blancos tersebut. Sebagaimana diketahui, Eden Hazard mengalami masa sulit sejak bergabung bersama Real Madrid pada 2019. Pasalnya, pemain itu keluar masuk meja perawatan selama 3 musim karena cedera engkel. Kendati demikian, kini mantan pemain Chelsea itu menyatakan sudah dalam kondisi baik. Karena itu, dia ingin menampilkan performa maksimal untuk Real Madrid. Oke, okay, saya menginginkan hal-hal baik musim ini. Jadi, mari tunjukkan bahwa saya bisa bermain. Kami bisa menang dengan saya terlibat di lapangan. Ucap Eden Hazard, dilansir dari Goal, Senin 25 Juli 2022. Hazard menjelaskan penampilan maksimal untuk Real Madrid untuk menjawab kritikan kepadanya. Lantaran, dia pernah sempat diragukan bisa berkontribusi untuk tim asal Spanyol itu. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya bisa bermain untuk klub ini. Itu dia, itulah satu-satunya alasan saya, katanya. Eden Hazard mengaku sudah melupakan cerita kelam saat didera badai cedera. Namun berkat kesabaran dan semangat ingin pulih, akhirnya bisa dilewati. Sudah beberapa musim saya tidak bermain sebanyak itu, jadi bagi saya ini seperti musim penuh atau pertama sekarang saya dengan klub ini. Saya hanya ingin menunjukkan apa yang bisa saya lakukan di lapangan. Itu satu-satunya targetku, Ibu Hazard. Real Madrid merindukan Karim Benzema, butuh Cristiano Ronaldo. Sejak ditinggal Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2018, Karim Benzema muncul sebagai matahari baru untuk Real Madrid. Real Madrid pun kerap tampil gila saat Karim Benzema memimpin di lini depan. Akan tetapi, hal sebaliknya terjadi ketika Real Madrid tampil tanpa penyerang berpaspor Prancis itu. Sebagaimana diketahui, Real Madrid tengah menjalani tur pramusim 2022 di Amerika Serikat atau AS. Salah satu pertandingan pramusim Real Madrid adalah melawan rival abadi mereka, Barcelona. El Clasico pramusim 2022 itu berlangsung di Allegiant Stadium, Minggu 24 Juli 2022. Real Madrid tampil tanpa Karim Benzema dalam pertandingan tersebut. Real Madrid tampil cukup bagus tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Barcelona yang tengah membangun kekuatan bersama beberapa pemain anyar. Real Madrid pun takluk dengan skor tipis 0-1 oleh Barcelona. Gol kemenangan Barcelona dibuat oleh Rafinha pada menit ke-27. Perlu diketahui, Rafinha adalah salah satu pemain anyar Barcelona pada musim panas 2022. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti pun mengakui kekalahan timnya dari sang rival abadi. Dia juga mengungkapkan betapa Real Madrid merindukan Karim Benzema dalam pertandingan tersebut. Carlo Ancelotti pun memuji kualitas penyerang berumur 34 tahun itu. Menurutnya, tim mana pun akan merasa kehilangan jika pemain dengan kualitas seperti Karim Benzema Absen. Kami lebih baik dalam menguasai bola di babak kedua, kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Klub, Senin 25 Juli 2022.